Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya HB Channel Haribudiana. Ya, Insyaallah pada kesempatan kali ini kita coba tampilkan ya, video terkait dengan seperti apa sih profesi sistem analis. Ya, ini bermanfaat buat anda siswa SMA jurusan IPS dan tidak menutup kemungkinan juga untuk IPA ya. Bisa apa namanya menjadi pertimbangan jurusan ini Tentunya apabila sesuai dengan passion yang Anda miliki ya Oke, okay, kita saksikan saja langsung Dan mudah-mudahan uh, video ini bisa menginspirasi Terima kasih sebelumnya pada channel yang kami sharingkan Di channel HB ini ya HB Channel Hari Budiana Selamat menyaksikan Halo, oh, nama saya Rikki Udoyo, saya bekerja sebagai sistem analis di TTI Merio Indonesia dengan pengalaman bekerja 1 tahun 6 bulan. Jadi sebagai sistem analis itu, rata-rata klien saya bang. Jadi user pasti mempunyai kebutuhan yang sebelumnya belum ada pada saat masa implementasi. Pada masa itu, jadi ada yang dinamakan CR atau enhancement jadi seperti penambahan yang belum ada fiturnya pada sistem kita jadi kita harus menganalisa apa aja yang kurang dari sistem kita lalu mungkin enggak, possible enggak kalau user tersebut meminta requirement untuk menambahkan fitur tersebut terhadap sistem kita lalu apa aja sih impactnya kalau misalkan kita nambahin sesuatu fitur yang baru yang sebelumnya belum ada apakah akan mengganggu yang lain yang sudah ada itu kita harus perhitungkan, perhitungkan lagi Nah. Itu biasanya kalau seperti itu, biasanya suka ada terjadi bug karena ada sesuatu yang baru ditambahkan fitur tersebut ada bug-bug lain yang minum you know. Jadi kita harus tahu bug apa saja itu yang bakal terjadi, impactnya itu, seperti itu sih Sebenarnya ada yang kepakai, ada yang enggak Contohnya kalau jadi sistem analis Kalian harus menggambarkan diagram-diagram seperti DFD, di flowchart gitu ada yang terpakai rata-rata, tapi nggak semua diagram dipakai. Seperti yang paling sering dipakai sih aktiviti diagram, flowchart, itu yang paling menggambarkan, karena rata-rata yang digunakan untuk menggambarkan flow, sebenarnya flowchart tersebut, gitu. Sukanya dan sebenarnya sih bukan suka ya, kita lebih mengetahui, dapat pengetahuan baru tentang sistem dari bank tersebut. Sebelumnya kita kayak belum tahu, Gimana sih proses bisnis dari bank tersebut, gimana sih sistem yang digunakan dari bank tersebut. Kita bisa tahu semuanya dengan menjadi sistem analis karena kita bisa melihat dalam-dalamnya aplikasi tersebut. Dukanya sebenarnya ya itu sih, kalau jadi sistem analis otomatis uh, kita nggak tahu kan. Awalnya sistem tersebut, gimana kita harus cari-cari sendiri, belajar sendiri, pelajarin sistem tersebut. Sehingga kita harus tahu dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi bisa jadi sampai lembur-lembur, itu sih dukanya. Sebagai sistem mahasis, banyak tantangannya. Misalkan kita nggak tahu bug yang terjadi itu karena apa. Karena ada bug yang mudah ditemukan, tepat gitu. Tapi ada juga yang memang bug tersebut terjadi karena human error. Human error itu biasanya kesalahan dari manusianya sendiri. Jadi kan itu bukan kesalahan sistem. Nah, Ada dua macam bug seperti itu Itu yang menurut saya kesulitan paling paling besar, deh, yaitu memakan waktu yang sangat lama jika terjadi bug seperti itu. Sebenarnya tipsnya mudah sih, cuman cukup banyak baca aja, terus baca berita. Jadi dengan banyak berita, banyak baca berita, otomatis kalian tahu kan, pasti. Contohnya berita tentang bank, bank. Dengan baca berita bank, kalian tahu dengan uh, apa sih yang lagi ngetren di bank sekarang ini. Dengan seperti itu ya kalian uh, menghadapi bisnis yang benar-benar kalian kerjakan tersebut mudah karena kalian sudah tahu uh, berita terupdate dari bisnis yang kalian lakukan tersebut. Jadi di sini saya hanya share pengalaman menjadi seorang sistem analis itu seperti apa sih. Walaupun pengertian dari sistem analis itu banyak banget ya. luas, dan luasnya e, tahapan-tahapan atau jabatan-jabatan ya, sistem analis itu banyak sistem analis junior atau senior dan lain-lain itu banyak sekali. Nah di sini saya hanya berbicara pengalaman saja dikarenakan e, saya itu kan sambil marketing juga ya marketing dan marketing itu harus paham yang namanya sistem informasi berarti bagian atas kita harus paham juga tentang sistem informasi makanya nya sistem analis dikarenakan dari awal kita melobis uh, seorang customer itu kita suka paham, dikarenakan kita menghubungi customer ya. sistem informasi itu untuk saya memang uh, bagi orang awam ya apa sih sistem informasi dan, kalau kita menawarkan suatu uh, customer yang namanya informasi itu, ya boleh. Dan bentuknya nggak ada, Nah, di sini pandangan saya di 2014 ya, membangun sebuah informasi di beberapa perusahaan. Dan kemarin juga, mungkin teman temanmu udah melihat uh, webinar ya, seminar nasional saya. Saya sempat menjadi pembicara um, juga di situ mungkin teman-teman yang udah lihat ya ini udah lihat aja ya kalau yang belum lihat yang masalah di situ saya ada beberapa perusahaan jadi dari beberapa perusahaan itu saya hanya ya itu mungkin sama jadi perusahaan-perusahaan yang saya bangun dan tim saya jadi di sini saya bekerja dengan tim yang namanya sebuah perusahaan atau sebuah kantor atau aparat itu termasuk juga dunia pendidikan semua itu memiliki bisnis proses sendiri, jadi tidak hanya begitu saja, kita menawarkan sebuah sistem informasi itu tetap ya Kita harus mengikuti bisnis proses atau alur kerja dari perusahaan yang bakalan kita buat sistem informasi Nah, kenapa harus me apa, menyesuaikan bisnis proses? Dikarenakan apa? setiap perusahaan yang baru saya bahas, setiap perusahaan itu beda-beda Nah, kalau kita biara produk, apakah perusahaan A dan perusahaan B dan B itu iya. B dan B Dan beberapa pemodul juga kan beda kayak misalnya gamen, gitu, produksi kardus atau apa itu, itu, masuk dunia pendidikan, gitu kan, masuk dunia industri, masuk dunia seperti uh, apa ya, kaya bank, perbankan, apalah oh, itu kan beda-beda. Walaupun kita punya platform, kita punya modul-modul, tapi tetap penawaran awal itu tetap kita uh, membangun dari nol dan menjelaskan ya perusahaan yang akan kita buat semua Nah, dan membangun sistem operasi itu ternyata tidak mudah, ya kan? jadi ada dua kemungkinan e, kita bangun sesuai dengan bisnis proses itu tiba-tiba nah, e, STM nya tidak memungkinkan atau mungkin masih e, minim e, ilmu gitu kan gitu untuk komputer mungkin bisa saja tidak berjalan dan STM nya udah oke okay, udah e, mumpuni tapi sistemnya tidak berjalan atau tidak sesuai dengan bisnis proses sama tidak akan berjalan begitu jadi ini dua kemungkinan harus kita Nah, analisis lagi kenapa bisa jadi nah jadi antara sistem analis dan program itu benar-benar harus bersahabat ya bahasanya harus bersahabat kan apabila sistem analisnya tidak menguasai atau tidak teliti untuk ee, apa kewawancara atau menanyakan sebuah bisnis masa depan itu entah dampak program bisa program membuat ada kesalahan ini kalau sistem analis Kadang juga sistem analis membutuhkan seorang programmer untuk mendampingi di saat kita karena dengan founder atau e, pemilik, e, pemilik perusahaan yang yang membuatkan kita buat sistem berwasi. Gitu. Eh, hari ini di KZ Talk saya bakal membahas tentang bisnis analis. Saya bakal ngerek-ngerek sedikit tentang bisnis analis. Seperti apa sih bisnis analis itu dan bagaimana di Industri sekarang seorang bisnis analis itu saya di sini udah ditemenin sama Lita seorang bisnis analis dari KIZ selamat siang Lita. Halo siang. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Langsung aja ya. Oh boleh. Sebenarnya bisnis analis itu atau seorang bisnis analis itu apa sih? Uh, sebenarnya bisnis analis itu bukan hal asing lagi ya. Hmm. Jadi sebenarnya bisnis analis itu sudah ada di perusahaan-perusahaan lain juga untuk. Uh, fungsinya itu untuk menganalisa uh, pasar kada dan pasar hmm. dan menganalisa bisnisnya agar tercapai uh, targetnya. Hmm. Tapi kalau untuk dikaji sendiri, hmm. uh, bisnis analis itu um, sebagai jembatan antara teknologi informasi hmm. dan bisnis. Jadi uh, yang nantinya bisnis analis ini mengeluarkan output-output yang langsung disalurkan kepada klien hmm. dalam bentuk insight ataupun report. Gitu. Oh, jadi si kaji ini sebenarnya kayak yang ketiga tadi okay. Yang yeah. eh, kedua ya eh. eh, Tanggung jawab terbesar nih seorang bisnis analis itu apa sih? Mm, seperti yang udah saya bilang nah. tadi Kalau tanggung jawab dari seorang bisnis analis itu kayak uh, Seperti jembatan mm -hmm. antara teknologi informasi dengan bisnis uh, Yang menggunakan analitik okay. data mm -hmm. Untuk menganalisa, memperoleh nilai, terus memberikan rekomendasi sama memberikan laporan berbasis data kepada uh, klien. Uh, kepada klien, gitu. Jadi sih intinya sebenarnya fatalnya itu dari informasi yang kita berikan jangan nah, ya. sampai salah dan akhirnya memberikan informasi yang salah juga. Ya jadi kayak uh, mem membahasakan hmm. data gitu, nah, okay. membahasakan data. Selanjutnya nih, seorang bisnis analis ini ada atau enggak ada keharusan atau apa ya keharusan untuk memiliki skill atau kemampuan apa gitu untuk menunjang karirnya sebagai business analyst? Uh, Sebenarnya secara umum sih, hmm. yang pasti harus dimiliki adalah skill analisa ya, ya. Analisa. Nah, itu harus nah. emang harus pasti karena emang tugasnya menganalisa. Hmm. Uh, Selain itu tugas ya uh, skill yang harus dimiliki itu adalah menerjemahkan data menjadi bahasa yang dapat dimengerti. Oke. Okay. Hal-hal kayak gitu kan uh, agak susah ya, nah. kalau misalnya kita tidak punya skill-nya ya, Kayak angka-angka, uh, kayak, uh. angka -angka, kayak grafik nah. itu kan harus dibahasakan biar dapat dimengerti sama kliennya. itu hmm. uh. jadi harus wawasannya oh, cukup juga sih Ya, bahasanya, uh, bahasanya, penggunaan bahasanya <laughs> juga biar mudah dimengerti dan lebih informatif Oke, okay. ini ada yang bilang bahwa untuk jadi seorang bisnis analis ini adalah harus seorang IT nih katanya katanya kayak gitu uh, apakah ini, emang kayak gitu apa enggak sih gitu? Enggak bukan kayak sebenarnya enggak gitu juga hmm. tapi ada sih uh, orang IT yang dalam bisnis analis cuman enggak semua bisnis analis itu berberbasis lulusan IT. Hmm. Uh, emang uh, bisnis analis itu dekat banget sama teknologi informasi. Okay tapi orang yang tidak di dalam IT juga bisa karena dia mm -hmm. memiliki ketertarikan terhadap bidang IT gitu okay. jadi uh, hal yang dia, pengetahuan yang dia ketahui mm -hmm. seperti berbasis sistem itu apa, apa aja perawatan IT itu apa itu tuh yang akan membawa uh, seorang yang bukan jurusan mm -hmm. IT ini ya, menjadi uh, mudah mengimplementasikan pengetahuannya di dalam mm -hmm bisnis analis hmm. ini. Oke, okay, jadi misalnya nih ya, dia, si orang yang itu paham terhadap misalnya akuntan, dia bisa aja masuk ke bisnis analis, tapi di perusahaan bisa perbankan. Iya, bisa, bisa, bisa jadi, bisa ya. jadi, karena uh, produk dari hmm. setiap perusahaan itu kan berbeda. Oh, iya. kan? Jadi uh, pasar uh, produk yang dia pasarkan hmm. itu adalah itu yang harus dianalisis oleh okay. bisnis analis. Hmm. Kalau misalnya dikaji sendiri kan biasanya yang dianalisis itu adalah Sistem yang sudah di, di, dibuat oleh Kazi sendiri, yeah. jadi orang yang ada di bisnis analis kebanyakan adalah anak-anak sosial. Oke. Okay. Jadi anak-anak mm. um, sosial ini yang dapat membahasakan data-data yang ada dari sistem yang sudah dibuat oleh Kazi. Oke. Kalau dia ke kawan-kawan langsung. Seberapa penting sih seorang bisnis analis yang tadi kita udah bahas banyak mm -hmm. di suatu perusahaan? Gitu. Apakah sebagai pilar atau pokok atau divisi IT juga itu di suatu perusahaan atau merupakan hal wajib di perusahaan memiliki seorang bisnis analis? Sebenarnya menurut saya semua role yang dari sebuah perusahaan hmm. itu ber saling berhubungan hmm. dan saling semuanya itu ada kepentingannya masing-masing dan saling mendukung satu sama hmm. lain. Misalnya bisnis analis itu tidak bisa kerja jika programmernya yang ada. Okay. bisnis yeah. analis itu tidak bisa bekerja jika bisnis developmentnya tidak menemukan klien okay. jadi sure. saling berhubungan gitu loh yeah. tapi kalau untuk uh, kepentingan bisnis analis ini yeah. menurut saya dia penting karena dia berhubungan langsung dengan klien okay. dengan output yang dia keluarkan service ke kliennya itu itu yang membuat bisnis analis itu penting gitu okay. mm. jadi kayak memberikan rekomendasi-rekomendasi hmm. juga dari si data-data yang sudah analisis gitu ya yeah. Nih pertanyaan terakhir ya, ada nggak nih tips uh, dari Lita sendiri nih buat calon-calon yang bakal atau mahasiswa nanti yang bakal menjadi seorang bisnis analis nanti ada nggak tips apa aja gitu? Hmm pertama itu kenali dulu perusahaannya, okay. kenali dulu perusahaannya apa produknya. Hmm. Uh, kalau kita udah tahu produknya, kita tahu gimana cara kita menganalisanya hmm. pertama. Terus uh, tingkatkan uh, skill analisa kita, okay. tingkatkan uh, skill analisa kita terutama bagi orang-orang yang bukan lulusan IT Terus nah. seperti aku ya kayak nah. aku bukan lulusan IT. Terus lain itu juga tingkatkan komunikasi. Jadi kita harus lebih komunikatif gitu okay. di dalam di kantor juga itu harus komunikatif. Terus jangan lah. Jangan kuper. Ya, uh, harus, harus ngorek, ngorek cari informasi. Mulai media juga, mulai informasi juga. Terus eh uh, itu kita harus bisa mengambil keputusan, hmm. mengambil keputusan, terus kita harus bisa memecahkan masalah dengan baik kayak gitu. Terus kita juga harus punya skill lobi dan negosiasi. Karena itu juga penting. Hmm. Karena kita juga berhubungan langsung dengan klien uh, secara langsung gitu. Oke. Okay. Jadi sih lobi-lobi apa? skill nge itu penting untuk mempertahankan argumen atau data yang kita bikin juga ya, kan, iya, iya, gitu itu ya. juga penting karena tanggung jawab kan okay. kita juga bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan nah. kepada klien gitu oke, okay, terima kasih Rita. Ya. Yeah. untuk waktunya, uh, sekian dulu ngebahas tentang bisnis analis untuk episode kali ini ya, itu teman-teman seperti -teman. apa profesi sistem analis dan diakhiri dengan bagaimana menjadi seorang bisnis analis ya ini cocok buat anda yang jurusan IPS, ya, walaupun sekali lagi ini juga tidak menutup kemungkinan bisa menjadi referensi buat anda yang jurusan IPA ya. Baik itu saja mungkin yang bisa disajikan di channel HP kali ini. Jangan lupa bahagia, mohon berkenan juga like, comment, and subscribe ya. Yeah silakan bisa disebarluaskan, semoga menjadi jariah hasanah buat kita ya. Karena ini sebuah ilmu, ini sebuah uh, informasi, sehingga kita yakin akan ada uh, fahla yang akan kita dapatkan. Terima kasih kepada tiga channel tadi ya yang disampaikan, yang, di, yang ditampilkan. Yang terakhir itu KZ ya. Terima kasih kepada channel-channel yang sudah bisa, uh, apa namanya, kami tampilkan. Semoga uh, tiga channel Anda semua ini menjadi channel yang favorit dan tentunya bisa lebih berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses!